cicicicik balik lagi bersama tangs spinner ini kita akan berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor besar ini ya seluruh hari ini kita bawa modal 118.000 saja kita akan mencoba mencari pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor oleh besar ini ya bosku saya seperti biasa kita main di web 1200 kali yang enggak gas 2400 double yang aktif kita langsung gas kendi 50 quick ya seluruh Oke, yang pertanyaan kita, kita main di kita main di RTP 8000 kasus itu slot tergacor tersolid Jakarta Dunia Oh heron. di sini WD berapapun pasti biar Barcelona Spanyol cuma di sini satu satunya situs yang menyediakan layanan cek RTP game gratis relief 24 jam per menit main sesuai dengan brand gamenya itu sendiri pastinya langsung gas kena saja. Untuk link gacornya saya sematkan di pin comment ya. Seluruh di pin comment kita juga tersedia link komunitas grup WA di sana kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini, pola slot hari ini, pola slot gacor link besar ini, slot gacor hari ini, slot hari ini, slot gacor link besar ini RTP slot gacor hari ini, RTP slot gacor hari ini, RTP slot gacor link besar ini karena cuma di sana kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor hari ini yom bantu ramekan grup ya, biar kalian selalu tahu pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor hari ini ya bosku sangat sampai ketinggalan pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor hari ini setiap harinya ah saya share di ya, ya, ya maka dari itu yu bantu ramaikan grup ya, biar kalian selalu tahu Polasol gator hari ini khususnya pola gator, Terus hari ini ya, yes, dulu back to the game yes, ya, dulu belum ada tanda dan ada Jb Jb manis nih, hijau dulu, mantap nih, ungu konek boleh, atas kuning skater, atas kuning skater, anjir kurang satu, coba di mana tempat, di mana tempat skater, gada, ada uh, biru kalau pecah sih, biru kalau pecah atas gendang, Aduh atas gendang skater hijau fix atas genang skater lumayan kita dapat spin di bed 2400 ya, seluruh kita lihat dan saksikan bersama akah apakah akan meledak-meledak mantap ya Aduh gelas tanggung hijau hmm, dulu kuning boleh kuning biru biru kasih lumayan kambal tiga ya seluruh ya tuh Aduh biru aduh biru kuning-kuning-kuning kuning-kuning hmm, ah. sayang sih itu biru cuo hmm, lumayan lah ya Slur nah tambal udah 11 masih sisa dulu 11 kali lagi suruh tenang-tenang tenang-tenang kuasa ya, yuk ijo dulu boleh tetap aku tidak mau hmm atuh hmm, merah boleh ijo boleh maturnya mau tuh dulu merah karena banyak tuh kuning boleh kuning boleh hudu kuning jadi gendang-gendang kasih dong gendang biru dulu biru biruin pecahnya tuh do. pecahin dong birunya cuh pecahin dong birunya mantap yuk yo ijo dulu boleh uh gurih nih gurih nih Aduh ah, lumayan 15.000 kali 30 puluh juta ya lumayan lumayan gurih gurih guri. mantap nih skaternya ada di sini anjir anjir ya ada sini mantap nih Eif. aduh aduh aduh aduh biru dulu boleh aduh nggak mau tuh ini tidak mau terkena hmm lumayan kelas jadi ya tuh ya hijau boleh biru boleh tidak mau lumayan tampil udah tiga tiga ya tuh laspin nih laspin Yu Yu yuk aduh bendang konek yuk kuning dong kuning dong kuning anjir semua koneksi kan selalu 800.000 900.000 lah ya kita bisa tuh jepi jepi mantapnya dududududududuh lumayan 8900 ribuan lah ya soalnya kita coba puternya cari tambah-tambah lagi ya sebagai ya. seukur syukur kita bisa dapat dikasih lebih-lebih lagi lah ya sejuta lebih kesan akan enak gitu hari ini kita mau mode barber dulu ya seluruhnya mode pencari potil mantap ya kalau enggak mantap kita pantang dulu mumpung lagi mood bagus juga tadi juga cek RTP gemdi, RTP 8000 juga RTP nya bagus maka dari itu kita gas kenya co co terus Walaupun ini udah sepenuhnya ada kesempatan WD siang sangat sangat-sangat terbuka luas cuy. cuma buat saya ini masih belum lah kita coba cari-cari lagi ya mumpung mood lagi bagus juga ya, atas dikasih petir di sini enggak dong, doang mumpung mood lagi bagus enak buat main biasanya tuh dikasih juga teman apalagi didukung dengan kita selalu cek RTP game dan cuma di RTP 8000 yang bisa tahu RTP game yang lagi gacor atau enggak Kita bisa cek RTP game gratis relif 24 jam permen per detik naik turun sesuai dengan red game itu sendiri. Cuma di RTP 8000 seluruh itu slot tergacor solid sampai hingga Junior akhirat. Yuk makan dari itu, langsung saja ke RTP 8000 untuk lingkaran yang saya sematkan di pin komennya seluruh di pin komen kita juga tersedia link row grup WA di sana kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini pola slot hari ini pola slot gacor hari ini slot gacor hari ini slot hari ini slot gacor lubus hari ini RTP slot gacor hari ini RTP slot hari ini RTP slot gacor hari ini ya semua karena cuma di sana kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor Olympus hari ini maka dari itu di bandura main grup ya, biar kalian selalu tahu pola sport gacor hari ini khususnya pola sport gacor olimpus hari ini ya yes, seluruh ya karena cuma sana kita selalu berbagi pola sport gacor hari ini khususnya pola sport gacor olimpus hari ini nah tadi kita naik beti 4800 ingat double chain masih aktif kita coba cari frismin-fismin lagi ya yes, seluruh ya yes. kita coba mencari-cari hoki-hoki kita apakah masih dikasih dan tiga di dong yuk atas kuning kasis keteran ini Aduh, kuningnya nggak pecah sekali Cuk cok. Kita coba di tiga puluh ya, cok. Ayo, us ini ya buat teman-teman semua, ini bantu like, comment, subscribe share share ke teman-teman kalian juga boleh biar teman-teman kalian juga tahu kalau cuma di sini kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini, pola slot hari ini, pola slot gacor lebih besar ini, slotnya gacor hari ini, slot hari ini, slot gacor lebih besar ini, RTP slot gacor hari ini, RTP slot hari ini, RTP slot gacor lebih besar ini, karena cuma di sini kita selalu berbagi. Pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor Olympus hari ini setiap harinya, maka dibantu like, comment subscribe, nya share, share ke teman-teman kalian juga boleh, biar ya teman-teman kalian juga tahu kalau cuma di sini kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor Olympus hari ini. Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Nah, kalau nggak jp-jp manis kita nggak enggak belum dulu kita naik weight ke dulu 10.000 10 dong kita gas di 20 ya ini kalau pelar free spin ini kita masih bisa buy di 4800 kita langsung gas alin saja surya lagi kepengen profit-profit yang mantap kok bosan beberapa hari kan cuma dikasih konten-kontennya pola-pola kan yang paling jp 700-500 Bukan dari itu gue lagi kepengen nyari konten yang nyari pola yang bisa meledak-meledak mantap lebih dari itu Cun walaupun ya, tadi 900 itu udah momen-momen WD yang sangat mantap cuma kita lagi kepengen yang lebih aja sambil kalian juga tahu kalau apakah nafsu kita feeling kita itu bagus atau enggak ya seluruh ya pecahnya mantep banget tuh aku seneng kalau main di BGD itu pecahannya enak banget nih kota pecah wuh, 100 ribu Cun Nah, kota pecah 100.000 masih pecah sayang ada skater coba tadi uh kali 10 aja udah gurih cuh udah langsung mau kotak WD itu kalau kali sekali biru tak gitu anjir kok enggak dapet spin sih hmm, masih kota di atas sana 4 kali lagi tiga kali lagi dua kali lagi satu kali lagi satu kali lagi Oh ah, oh nyong-nyong last ya hmm, masih bisa di sih. kita langsung gaskan bui di 4800 aja ya seluruh ya Ewalin untuk semesta semoga meledak-meledak mantap ya seluruh ya. kita lihat dan saksikan bersama ya pola-pola dah gitu dari otong skin bastingnya yulah berbicara ya. terbiru konek anjir mau tuh. Konekin dulu cok, Oh, Oh, Stampin' tundi nih, Tanggalnya yang hangat, lah, Uh, Konekin dulu dong, Uh, Anjir, ya nyanyi kamu kone, mau kamu kone, Nyanyain kamu kone, Nyanyain kamu kone, hijau kamu kone, Nyanyain kamu ya Nyanyain kamu kone, kuning, ikut dong Nyanyain kamu kone, Nyanyain kamu kone, Nyanyain kamu kone, Nyanyain kamu kone, bisa kamu kone, Nyanyain kamu kone, merah jadi biru jadi dong biru jadi dulu anjir lumayan lah itu sambil 10 lumayan 72.000 ya Hai airong duduk duduk dulu Bang mantap gua ya. kalau biru jadi mantap yo atas kuning gas petir lumayannya kali 25 di sana bosku kuning anjir lumayan 14.000 pecah dah kali 39 lumayan modal bu, yuk, balik kita tinggal cari profit profit manisnya nih dong Airus biru naru lumayan nih gelas turun dong gelas turun tidak mau menu tambah lu dapat satu masih sampai empat kali lagi us kasih dong kasih please us kasih Lem, meledak meledak mantap us. biar pola kita terverifikasi bagus dua kali lagi yuk ungu aduh mau biru dulu mantap ungu boleh hijau boleh hijau dulu ternyata waduh gendang yuk kuning atas kuning cok lumayan kali tiga yuk lagi dong lagi dong lagi dong petirnya anjir lumayan 16.000 kali 44 meletak 700.000 tuh ini baru nih ini baru kita langsung gasin WD cok. ini udah kesempatan WD nih yuk kuning dulu boleh kuning jadi yuk gendang kasih dong gendang kasih dulu cok mantap gendang kasih yuk atas gelas kasih petir lumayan 18.000 kali 46 tuh 800-an tuh kita WDWD WD mantap nih feeling healing bagus kita WDWD WD mantap diangkat 2,2 juta tuh 2,4 juta lumayan-lumayan cuan cuk. yuk langsung kita keleskan WD kan saja karena kesempatan WD sudah terbuka lewas saya pam itu dari diri bye-bye seluruh salam jackpot